Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya, Bro Marley Channel yang membahas segala hal, game, sejarah, teknologi, dan tutorial yang tentu saja gratis. Karena saya sangat paham, karena Anda datang ke sini pasti nyari yang gratisan. Di kesempatan konten kali ini, saya akan memberitahukan rahasia bagaimana cara mendapatkan uang dari berbagi link. Tanpa banyak bacot lagi, mari kita mulai. Pertama klik Google Chrome. Lalu ketik Adfly di kolom pencarian. Setelah menemukan situs Adfly, rubah tampilan ponsel mode desktop. Mode desktop ada di pojok kanan atas. Lalu centang mode desktop. Setelah tampilan Android berubah mode desktop, lalu klik login. Sekarang daftar. Anda bisa menggunakan alamat email atau akun Google Anda sendiri. Saya menyarankan menggunakan akun Google yang sudah jadi untuk mempermudah pendaftaran. Di sini saya menggunakan akun Google yang sudah tersimpan di ponsel saya sebagai contoh. Sekarang Anda sudah login ke situs AdFly, salah satu situs pengelola iklan terbaik saat ini. Setelah login, untuk akun pertama kali akan muncul notif pemberitahuan, yang menjelaskan bla bla bla dan bla klik saja yes untuk melanjutkan. Di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu AdFly. Apa itu adefli? Mungkin kamu sering sekali menemukan sebuah link di situs web tertentu yang jika diklik akan mengarah ke sebuah web yang di situ ada sebuah tombol link bertuliskan Lewati Iklan atau Skip Ad. Inilah yang disebut dengan adefli. Secara umum, adefli adalah media periklanan online yang berbasis URL shortener. Di mana advertiser, pengiklan bisa memasang iklan di situs adefli sedangkan Publisher penerbit iklan, bisa mendapatkan uang dengan cara mempromosikan link dari adefli di sisi lain adefli juga seperti url shortener lain seperti halnya google, bit.ly, dan lain-lain tapi bedanya, adefli bisa digunakan untuk mendapatkan uang atau beriklan apabila ingin mendapatkan uang income dari adefli, maka kamu bisa mendaftar untuk jadi Publisher AdFly dengan menjadi publisher, kamu akan mendapatkan link dari Adefli, jika link tersebut diklik oleh orang lain, maka kamu akan mendapatkan komisi. Besaran komisi dihitung dari jumlah pengunjung yang klik link Adefli, yaitu 2,55 dolar Amerika Serikat untuk 10.000 tampilan iklan pada link Adefli. Ini tentunya bisa menjadi celah bisnis sampingan, jika memiliki blog atau web tertrafik tinggi. Jika tak punya blog pun kamu masih bisa memasang link adefli di akun jejaring sosialmu. Setelah berhasil membuat akun adefli, maka kamu bisa, mark money, dengan adefli. Caranya hanya dengan memendekkan link apa saja, bisa link download, link artikel, link gambar, link youtube, dan sebagainya. Berikut cara memendekkan link dengan adefli. Cara mudah untuk pemula, adalah berbagi link youtube, pilihlah video yang saat ini viral, dan salin linknya. Karena masyarakat Indonesia kebanyakan kepo, jadi pilihlah link Youtube yang saat ini viral, itu meningkatkan peluang, link yang Anda bagikan diklik oleh emak-emak. Setelah anda salin linknya, sekarang login ke akun AdFly kamu. Lalu masukkan link pada kotak link. Jika link sudah dimasukkan, klik tombol link. Jika sudah berubah, lalu klik copy. Link AdFly tersebut bisa kamu bagikan atau promosikan di blog, Twitter, Facebook, Kaskus, dan lain-lain. Jika ada yang klik link yang kamu bagikan, maka kamu akan mendapatkan uang dari AdFly. Dan apabila kamu memiliki blog bertrafik tinggi, atau follower yang banyak, Adefli ini tentunya bisa menjadi partner bisnis yang menguntungkan. Itulah informasi seputar apa itu Adefli, cara kerja dan cara mendapatkan uang dari Adefli. Bila saldo Adefli sudah mencukupi, kamu bisa mengambilnya alias dicairkan. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe jika menurut anda video ini bermanfaat silahkan bagikan ah Boy, udah ngopi beran? kediam-diam baik ngopi yuk AHAHAHAHA <laughs> <laughs> энергomenico